Tuan-tuan, puan, puan saya berada di bangunan uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bangunan bersepadu di mana di sini uh, kita ada RTM bernama dan Jabatan Penerangan dan hari ini kita ada acara yaitu uh, sempena dengan uh, sambutan Bulan Kebangsaan. Mari kita lihat apakah persiapan bagi sambutan uh, Bulan Kebangsaan 2021 di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum Selamat menyambut bulan kebangsaan Dan jangan lupa Kibarkan jalur gemilang Dimana saja kita berada Di rumah, di permis, di pejabat eh, Di permis, di pejabat sama juga kan Di kendaraan atau dimana saja anda berada Selamat menyambut uh, bulan kebangsaan okay. 2021. Hai, saya Fatma Naslin uh, Saya ingin mengambil kesempatan ini Untuk mengucapkan selamat menyambut Bulan kebangsaan tahun 2021 Kibarkan jalur gemilang Dimana juga anda berada Hai saya Ain, selamat menyambut bulan kebangsaan bagi tahun 2021. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang anda dan sayangi Jalur Gemilang. Hai Assalamualaikum, saya Tante Khatimah. Jom sama-samakan semarakkan semangat patriotisme dan kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta akan negara. Satu aktiviti yang telah kita rancang dari awal termasuklah juga uh, apa ni kempen Komuniti Merdeka. Kita juga menganjurkan uh, pidato kenegaraan dan juga pertandingan keceriaan yang kita laksanakan sehingga bulan September ini. Tertahulu, ahli parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Haji Alamin berkesempatan menyempurnakan majlis penyerahan simbolik Jalur Gemilang kepada ketua-ketua masyarakat di sini bersempena dengan program outreach CITF daerah Papar di SKC Cheng Ming Ulu Kimanis pada 6 Ogos Jumaat baru-baru ini. Walaupun dalam kita berhadapan dengan pandemik, ya, mungkin tidak ada sebutan sebutannya agak besar seperti biasa. Ya. Tetapi kita menggalakkan juga masyarakat. Kalau boleh sama-sama kita semarakkanlah ya, semangat kemerdekaan dengan cara mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing sekurang-kurangnya. Ya, bukan saja bendera putih yang dia cakap tadi. Tapi kita juga uh, berharap uh, bukan setakat kita uh, mengibarkan jalur gemilang tetapi kita ada semangat patriotisme itu. Semangat uh, cintakan negara, cintakan negeri Sabah ya. Dalam kadang pandemik ini Bagaimana kita mau zahirkan kecintaan itu Kita bantu kerajaan, bantu program kerajaan Apa dia yang hebat sekarang? Program vaksinasi Sama-sama kita uh, jayakan ini program Yang dianjurkan oleh kerajaan kita ya. Terima kasih Okey, uh, begitulah tadi uh, Majlis pelancaran Uh, Saya sambutan bulan kebangsaan di bangunan PKM dan selama uh, sekolah ikutkan tadi ada empat daerah yang terlibat: Penampang, Papar, Kota Kinabalu, Tuaran, dan juga uh, Putatan. Maaf, ada lima daerah yang terlibat. Jadi, uh, sekian saja untuk pelaporan hari ini. Uh, Muhammad bin Rahman melaporkan.